Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan Admin Puyutimbah Coyo Di kesempatan video kali ini, sedikit informasi buat para subscriber semuanya Bahwa Gunung Semeru banjir lahar berjuta-juta kubik material lava Gunung Semeru memadati sungai Curah Kobokan Desa Sapiturang, kecamatan Prorojiwa Lumajang, Jawa Timur. Kondisi ini memicu bahaya sekunder berupa banjir lahar. Jika kawasan lereng diguyur hujan seperti yang terjadi pada Minggu 2 Januari 2022 Debit banjir lahar kali ini mengakibatkan Jembatan Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang terputus. Padahal, jembatan itu menjadi akses penghubung desa Gondoruso dan Pasirian. Uh, info untuk rekan-rekan yang di bawah banjir teramat besar ini besar sekali dari atas semakin besar di atas semakin menggelap dan hujan masih deras. Di Pak menginfokan. Tak hanya itu derasnya hujan yang mengguyur nareng ini juga mengakibatkan pemukiman di dusun Kamar Kacang, kecamatan Candipuro kembali tergenang banjir material pasir dan batu kembali. Terkait adanya ancaman bencana susulan ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBB di Lumacang, Indra Wibawa Laksana menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak beraktivitas di sekitar sungai yang berhulu dari Sungai Semeru.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 Indrawi Laksana menyebut akhir-akhir ini sering terjadi banjir lahar karena dampak fenomena alam. Hal ini membuat curah hujan meningkat pada periode Januari dan Februari. Kira-kira sampai Januari-Februari ini fenomena alam masih akan terjadi hujan, terutama yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Makanya sekali lagi masyarakat harus berhati-hati dan waspada, karena jika di puncak gunung sudah pasti kemungkinan banjir lahar. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak akibat kejadian banjir lahar ini. Namun sejumlah sungai yang berhulu dari Gunung Semeru sekarang dipenuhi material vulkanik sisa-sisa erupsi. Bahkan, material vulkanik yang terbawa arus mengakibatkan kumpulan asap ini menandakan bahwa material tersebut masih sangat panas. tidak lupa kami dari admin Buyut Tembah Joyo ikut berate prihatin atas segala musibah yang dialami dari saudara-saudara kita yang berada di sekitaran lereng Gunung Semeru semoga semuanya diberi ketabahan dan tidak lupa dari kru Buyut Tembah mengucapkan selamat Tahun baru 2022, semoga para subscribe semuanya di tahun 2022 ini semakin sukses, rezekinya makin lancar tidak lupa, tetap eleng lan waspodo. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh